untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia seputar Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, Bang Imin akan menginfokan para ya, untuk jadwal hari Minggu ini, informasi dari Official Leslar, Lovers Indonesia. Untuk jadwal hari Minggu, bakal ada acara besar nih, sahabat ya, tentu acara. Reuni Akbar Les Indonesia Bersama Lesti dan Bilar Sebelumnya kita simak di kalimat caption info resmi yang dituliskan oleh akun ofisial Les Indonesia. Lovers Indonesia Disitu dikatakan Reuni Akbar Les Lovers Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa kami kepada Allah SWT Semoga teman-teman Les semua sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin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 Jam 10.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai, tempatnya Taman Impian Jaya Ancol, area zona 5 dan 6 Pantai Logo Oni Persabat ya. Itu info yang tentunya diinfokan oleh ofisial lovers of Indonesia ini resmi Persabat ya. Dan kita lihat juga info lain untuk iuran per orang itu Rp75.000 ya Persabat jangan sampai lupa transfer melalui. Rekening BCA Yang tertera di postingan ofisial Lesla Lovers Indonesia Reuni Akbar Les Lovers Indonesia Semuanya persahabat hari Minggu Jangan sampai lupa dicatat 21 Agustus 2022 Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat Sampai dengan selesai Tempatnya di Taman Impian Jaya Ancol area zona 5 dan 6 Pantai Lagun Persahabat ya Jangan sampai lupa untuk ikuti Acara Lesla Lovers Indonesia Reuni Akbar Dengan catatan sudah termasuk tiket masuk ancol, biaya konsumsi, souvenir, dan hadiah lomba Untuk yang bawa anak usia di bawah 2 tahun dan tidak melewati Tinggi badan 100 cm gratis, usia 2 tahun ke atas dan membawa anggota, keluarga, atau kerabat dikenakan 55.000 per orang, termasuk tiket masuk Ancol dan konsumsi. Itu persahabat ini info resmi banget ya. Bila mana kalian yang ingin mengikuti acara reuni akbar ini, silahkan aja langsung bersahabat ya. Kalian bisa DM juga official lovers Indonesia. Dan jangan lupa iuran 75.000 per orang dan transfer rekeningnya ada di akun Instagram official Les Lovers Indonesia. Bismillah mudah-mudahan diberikan kemudahan diberikan kesuksesan dan kelancaran untuk acara nanti. Amin iya Robal alamin. Dan kita lihat juga bersahabat untuk ke kabar berikutnya. Ini ada vitamin yang kita dapatkan lewat channel YouTube Lesal Entertainment. Kolaborasi antara Papa Bilar, Bunda Lesti dan Alwiansyah Ini persahabatnya bocah yang viral Suaranya beda banget ya sekarang katanya tuh Yuk sama-sama kita support, Sama-sama kita dukung karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment Untuk berikutnya juga persahabat ya info dari Ibu Siwi Mengenai acara Dangdut Akademi 5 Audition nanti malam Yang akan disiarkan di Indosiar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat disimak juga di kalimat caption info yang dituliskan. Malam ini, DA5 akan lanjut lagi menampilkan peserta-peserta berbakat dari segala penjuru negeri. Yuk, saksikan bersama para juri, King Nasar, Dewi Persik, Via Valen. DA5 Audition malam ini pukul 20.30, waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar, dan aplikasi video.com. Bunda Lesti malam hari ini tidak menjadi juri nih, persahabat ya, juri yang akan... Tentunya hadir malam hari ini adalah King Nasar, Dewi Persik, dan Vyafal. Tetap support dan doakan mudah-mudahan. Next, ada Bunda Leskia yang akan menjadi juri di acara Dangdut Akademi 5 Audition di Indosiar. Berikutnya, persahabat, vitamin bahagia pun malam hari ini kita dapatkan. Kita lihat, persahabat, malam hari ini Bapak Bilar bersama Helmi Yahya. Wow, siap-siap kejutan yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita. Ini sih pasti kabar baik banget yang kita dapatkan. Kita lihatnya, persahabat, ya. Kebersamaan Papa Bilar dengan Helmi Yahya tentu ditunggu banget ya kejutannya. Doakan yang terbaik selalu untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan malam hari ini diberikan kemudahan, kesuksesan, dan kelancaran. Amin. Kita masih menunggu hidupan terbaru. Kabar baik, kabar gembira, dan pastinya kabar bahagia dari Leslar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan. Kabar baik, kabar bahagia selanjutnya dari Lesti dan Bilar.